Pegas. Selamat berjumpa rekan-rekan pelajar. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai elastisitas pada pegas dan menghitung gaya pegas serta menentukan energi pegas. Suatu pegas, jika tanpa beban, dia digambarkan seperti ini secara normal kemudian apabila pegas itu digantung beban akan mengalami pemuluran seperti ini karena diberi beban M yang mendapatkan gaya berat berarti dari posisi tersebut sampai pada jarak ini terjadi yang disebut dengan simpangan atau pertambahan panjang pegas dari kedudukan mula-mula, nah, besarnya konstanta pegas dapat kita hitung sebagai beban yang menarik pegas tadi dibagi simpangannya. Dimana beban ini adalah masa dikalikan percepatan gravitasi, masa, dan simpangan panjang pegasnya yang dinyatakan dalam satuan meter jadi kalau kita mau menghitung berapa besar gaya pegas yang dialami oleh satu pegas saat dia ditarik atau mengalami pertambahan panjang tertentu maka kita dapat menggunakan persamaan K dikali delta Y konsep yang pertama ini gunanya untuk mengukur atau menentukan konstanta pegas dalam percobaan hukum Hook dan persamaan kedua ini untuk menentukan atau menghitung mengukur berapa besar gaya pegas yang menentang atau yang diberikan oleh pegas ini saat e, mengalami pertambahan panjang Y yang mana pertambahan panjang Y tersebut dipengaruhi oleh bobot M nah ini adalah gaya pegas kenapa negatif? karena arahnya perlawanan dengan arah gravitasi atau sebagai gaya perlawanan nah bagaimana untuk menghitung energi yang dipunyai oleh pegas jadi energi yang dimiliki oleh pegas ini disebut sebagai energi potensial yang besarnya adalah uh, gaya yang Menarik pegas tadi dikalikan dengan pertambahan panjangnya. Nah, kalau kita lihat bahwa energi ini adalah besaran skala, maka F itu juga bisa dinyatakan sebagai setengah K dikali delta Y kuadrat. Sebab nanti pertambahan panjang pegasnya, jika digambarkan dengan grafik, dia akan naik secara linear. Nah, besar dari energi potensial itu digambarkan di bawah kurva garis miring seperti ini. Nah untuk menentukan besar dari energi potensial yang di, bisa digunakan sebagai seperti menghitung luas segitiga setengah kali f kali y. Dan f dan di sana adalah delta y. Susunan pegas masih berkaitan dengan elastisitas pegas. Apabila lebih dari satu pegas disusun akan ada tiga kemungkinan Nah dua kemungkinan dasar dari susunan rangkaian pegas itu adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel Jadi susunan yang ketiga adalah rangkaian gabungan Nah misalkan pegas pertama mempunyai konstanta K1 dan pegas kedua mempunyai konstanta K2 nah, Prinsip pegas dipasang seri Pegas yang paling bawah ini yang paling besar, regangan karena dia berhubungan paling dekat dengan beban. Sementara pegas yang ada di atasnya mempunyai simpangan yang lebih kecil dari simpangan kedua. Dengan demikian, simpangan pertama bisa saja tidak sama dengan simpangan kedua, walaupun mungkin uh, nilai konstanta. Satu, dengan nilai konstanta pegas 2 itu identik. Untuk menghitung konstanta gabungan, kita kembali mengingat bahwa nilai konstanta pegas adalah rasio dari gaya atau beban W yang menjadi beban yang ditanggung oleh dua pegas ini dibagi simpangan gabungan. Adapun simpangan gabungan, sebab simpangan 1 dan simpangan 2 ini tidak. Belum tentu sama, maka bisa dinyatakan sebagai penjumlahan. Dan F ini dialami oleh masing-masing pegas Jadi F-nya berbeda-beda Yang menyebabkan delta Y1-nya berbeda dengan delta Y2 Nah berarti nilai dari konstanta pegas Bisa kita tuliskan sebagai berikut Pada pegaseri, pegas seri Pegas mengalami regangan yang berbeda-beda. Dan regangan gabungan inilah yang menjadi penjumlahan keduanya. Gaya yang dialami oleh pegas itu satu sama lain berbeda K1 dikali delta y1 dan F2 adalah k dikali data y kepegas gabungan mempunyai konstanta gabungan dikali simpangan gabungan berdasarkan uh, asumsi tersebut data y sama dengan simpangan pegas pertama dijumlah dengan simpangan pegas kedua maka yang kita dapatkan f dibagi k kita saja ini adalah k seri menggunakan setiap seri itu sebagai ks lalu delta y1 adalah f1 per k1 ditambah f2 per k2 itu nilainya f2 itu nilainya sama dengan f maka bisa kita eliminasi dan tertinggal Konstanta gabungannya menjadi seperti ini, itu sama dengan R1, sama dengan 2 yang membedakannya karena simpangan yang dialami oleh masing-masing pegas nanti tidak sama atau belum tentu identik. Adapun untuk pegas paralel, kedua buah pegas ini mendapatkan simpangan yang sama simpangan pegas 1 sama dengan simpangan pegas kedua pun yang berbeda adalah gayanya. jadi W adalah jumlah gaya yang dialami oleh pegas 1 dan jumlah gaya pegas 2 nah, W itu berarti K paralel dan f1 adalah f 1 dikali delta y1 k2 dikali delta y2 berarti kita bisa tuliskan konstanta paralel kali delta y sama dengan F1 tambah F2, kali F1 yang nya diuraikan ini adalah k1 dikali delta y1 tambah k2 kali delta y2 simpangan masing-masing pegas itu sama berarti bisa diliminasi dan akan diperoleh nilai k1 dan k2 merupa, penyumlahannya merupakan konstanta pegas tabungan paralel konstanta pegas sesunan paralel dan ks adalah konstanta pegas See